Mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, salah satunya carbon footprint calculations and offsetting di destinasi dalam rangka menuju neutral carbon destination. Kami bekerja sama dengan Jejak.in sebagai salah satu startup atau ekosistem digital di Indonesia yang menggunakan teknologi dari Microsoft seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence melalui adopsi fitur pengurangan Jejak karbon Jejak.in di situs web Indonesia.travel baru-baru ini. Lebih jauh lagi, fitur ini akan menjadi salah satu kontribusi nyata Indonesia sebagai presidensi G20 dan masyarakat global untuk menekan emisi karbon. Adanya inisiatif kegiatan uh, Devverse atau Developer and Universe dari Microsoft Indonesia sangat diperlukan untuk membantu memberikan inspirasi kepada para stakeholders, terutama untuk memberdayakan para pelaku ekonomi digital serta ekosistem teknologi di Indonesia. Saya berharap Para peserta Microsoft Dev First dapat terinspirasi untuk lebih banyak melahirkan inovasi digital yang diciptakan oleh talenta Indonesia. sering dengan meningkatnya kesadaran atas diberlakukannya dan diperlukannya inovasi yang tidak hanya efektif dan efisien, namun juga mengedepankan unsur sustainability. Akhir kata, mari bersama berkontribusi dan berinovasi untuk mempercepat progres Indonesia menuju net zero goals, dan masa depan yang berkelanjutan sehingga dapat membangkitkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santiu, Santi pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia sejuta keindahan alam kultur dan warisan leluhur Indonesia adalah nilai lebih yang perlu terus kita lestarikan. Pariwisata punya posisi strategis dalam peningkatan devisa negara. Tahun 2022 ini, Wonderful Indonesia akan fokus pada lima destinasi wisata super prioritas atau DSP, antara lain Mandalika di Lombok, Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Borobudur di Jawa Tengah. Sektor pariwisata menyumbang sekitar 8% dari karbon di dunia. Sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata alam, Indonesia sangat peduli mengenai isu-isu perubahan iklim atau climate change. Dengan mendukung tren pariwisata ramah lingkungan menuju kegiatan berwisata yang rendah karbon dan lestari atau sustainable tourism, Kemenparekraf bekerja sama dengan Jejakin melakukan inisiatif dalam menghitung jejak karbon dan melakukan penyeimbangan karbon di setiap kegiatan berwisata di Indonesia. Melalui indonesia.travel, Kemenparekraf memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia mengenai pentingnya menghitung, memahami, dan menyeimbangkan jejak karbon. Jejak karbon merupakan hasil dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, termasuk juga dalam kegiatan kita berwisata, seperti penggunaan transportasi, akomodasi, dan kegiatan lainnya di destinasi wisata. Jejak karbon yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan, turunan kualitas udara, ...dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Carbon Offset atau penyeimbangan karbon... ...merupakan cara dan kegiatan dalam menyeimbangkan dampak iklim... ...dengan melakukan kompensasi emisi yang kita hasilkan. Pohon adalah salah satu penyerap karbon... ...yang cukup efektif dan efisien dalam mengendalikan perubahan iklim. Penanaman pohon merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyerap emisi karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Selain itu, menanam dan menjaga pohon juga memiliki banyak dampak positif bagi iklim dan lingkungan. Seperti dampak kepada kualitas udara yang lebih baik, menjaga lingkungan dari bencana alam, dan juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati lainnya. Melalui platform Indonesia.Travel, Kemenparekraf dan jejakin berkolaborasi membangun teknologi perhitungan dan penyeimbangan karbon untuk kegiatan berwisata di Indonesia dengan memilih tiga lokasi prioritas destinasi wisata di Indonesia sebagai lokasi perintis, yaitu di Danau Toba, di Sumatera Utara, Borobudur, di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penyeimbangan karbon akan dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di lokasi destinasi wisata yang dituju, dengan dukungan dan kolaborasi dengan komunitas masyarakat lokal yang ada di masing-masing lokasi. Konsep pariwisata saat ini diarahkan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan, bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga keberlanjutan dari planet, people, dan prosperity. Gerakan ini diharapkan menjadi gerakan nasional untuk mengatasi berbagai krisis akibat perubahan iklim dan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, dan startup menjadi sangat penting untuk secara kolaboratif mengurangi efek emisi karbon di Indonesia. Dengan adanya teknologi, inovasi dapat terjadi dengan begitu cepat dan dapat disekalakan secara masif dalam waktu yang instan. Masa depan Indonesia yang berlandaskan sustainability menjadi hal yang dapat dilakukan bersama. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Haris Iskandar, Climate Change and Sustainability Director dari Jejakin. Jejakin adalah perusahaan climate tech yang mempunyai misi untuk mengakselerasi aksi mitigasi dan pengendalian perubahan iklim dengan menggunakan teknologi. Kami menyediakan layanan accounting software untuk melakukan perhitungan karbon direct dan indirect emission. Marketplace untuk menghubungkan mitra-mitra dan program-program hijau yang di dalam ekosistem sejakin serta teknologi MRV untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tersebut dapat dipastikan keberhasilannya, accountable, transparan, dapat dimonitor, diukur, dilaporkan, dan diverifikasi dengan baik. Metodologi yang kami gunakan mengacu kepada standar internasional dan nasional di Indonesia, sehingga diharapkan dapat diterima secara luas oleh semua pihak. Hari ini saya akan berbincang bersama para narasumber yang luar biasa. Kami akan berdiskusi dan mendengarkan perjalanan mereka dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan di industri dan areanya masing-masing. Lanjut, langsung saja kita simak bersama. Salam kenal semuanya, nama saya Willy Hambali. Saya adalah Chief Strategy dan Operating Officer dari Bank Aladin Syariah. Mungkin untuk yang pertama tentang sekilas tentang Bang Aladin. Bang Aladin adalah full financial apa, full digital bank syariah pertama di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan itu adalah kami mengedepankan dan fokus untuk mendistribusikan semua produk dan jasa kami melalui kanal-kanal elektronik dan digital. Tentu bentuk utamanya adalah dalam bentuk suatu aplikasi. Kami hanya memiliki satu kantor pusat, kantor apa namanya, banking hall. Kami juga berada di lokasi yang sama, dan kami tidak memiliki kantor-kantor cabang lainnya. Namun demikian, kami memiliki memang target market yang sangat spesifik. Kami fokus untuk memberikan layanan perbankan kami kepada mass market, underserved underbank, dan juga kepada para pelaku bisnis UMKM. Kita sama-sama tahu bahwa segmen tersebut mungkin tidak bisa hanya mengandalkan um, apa namanya distribusi produk dan jasa yang hanya mengandalkan digital solution. Jadi kami juga bekerja sama dengan partner-partner uh, strategis seperti contohnya Alfamart yang kita sama-sama tahu memiliki banyak sekali Uh, network kantor-kantor, uh, uh, bukan kantor ya mungkin toko-toko yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk nyata supaya uh, bisnis model kami uh, itu memiliki uh, kontribusi kepada masyarakat dan juga pelaku bisnis tersebut dalam bentuk bisnis model yang betul-betul adalah omni channel. Baik itu online maupun offline kami memiliki presence yang uh, apa, uh, relevan untuk uh, segmen tersebut. Mengenai area sustainability, mungkin kami melihat ini bukan sebagai challenge atau tantangan ya. Mungkin kami melihat ini malah sebagai kesempatan, opportunity untuk memberikan contoh kepada bukan hanya kepada karyawan kami, tapi juga kepada rekan bisnis kami dan kepada nasabah-nasabah kami. Kita sama-sama tahu bahwa situasi di seluruh dunia pada saat ini Uh, pemanasan global, uh, apa impact terhadap, uh, environment itu sudah menjadi suatu masalah yang sangat nyata, gitu ya. Jadi, uh, saya rasa ini bukan lagi su sesuatu yang, eh, uh, di di dipikirkan sebagai bonus uh, untuk, untuk masuk ke arah sustainability, tapi sudah se menjadi sebuah harga mati. Untuk suatu bisnis ini bisa berkesinambungan ke depannya. Nah, opportunity apa saja nih yang kita uh, uh, pikirkan dari sisinya Bang Aladin. Kami tidak muluk-muluk. Kami bermula dari berkaca dari diri sendiri, mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang sifatnya itu mungkin uh, mudah untuk dilakukan terlebih dahulu. Uh, ini adalah salah satu bentuk yang kami ingin bawa secara bukti nyata, uh, baik uh, ke dalam uh, ruang lingkup pekerjaan kami di kantor, di data center kami, juga tentang uh, kolaborasi kami kepada partner-partner dan rekan bisnis kami dan nanti kedepannya kepada para nasabah kami. Nah salah satu bentuk inisiatif yang tadi saya sampaikan adalah kolaborasi dengan Jejakin. Kita juga tahu bahwa Jejakin memiliki kapabilitas yang cukup beragam gitu ya. Tapi salah satunya yang kami uh, apa uh, akan uh, lakukan dalam waktu dekat adalah mengenai energi monitoring. Gitu ya dan juga carbon footprint monitoring terhadap rekan-rekan karyawan kami, pekerja-pekerja kami dalam um, melakukan pekerjaan kami di kantor kami sendiri, di data center kami, dan seterusnya. Saya rasa ini suatu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui kita ini ada di mana posisinya sekarang sebelum untuk um, apa, uh, menggarap lebih lanjut solusi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, Terlepas dari inisiatif pertama ini, kami juga sedang berdialog dengan uh, Jejakin untuk mengeksplorasi kegiatan-kegiatan sosial responsibility uh, uh, apa, uh, CSR lainnya apa saja yang bisa kita lakukan bersama. Salah satunya yang sedang kita bicarakan adalah tentang penanaman pohon dan sebagainya yang ingin kami uh, apa, pastikan bahwa bisa kami lakukan ke depannya dengan Jejakin. Selain itu berikutnya, Jejakin dan kami juga mulai berdialog tentang uh, integrasi dari sisi sistem untuk memastikan bahwa kami juga bisa mengajak nasabah-nasabah kami untuk berkontribusi terhadap karbon footprint mereka, terhadap penanaman pohon, penanaman pohon dan sebagainya yang bisa mereka lihat langsung dan mereka experience langsung melalui aplikasi Aladin kami. Untuk ke kedepannya, apa sih uh, visi kami? Apa, apa saja yang akan kami uh, tindak lanjuti, gitu ya, terkait tema sustainability ini? Yang tadi saya sampaikan, mungkin boleh dikatakan adalah inisiatif-inisiatif yang belum berhubungan langsung dengan fungsi utama kami, bank, sebagai lembaga intermediasi. Nah, tentunya, sebagai bank, salah satu core business kami adalah menyalurkan pembiayaan. Ya, tentunya ini juga akan kami uh, bawa prinsip untuk sustainability dan environmental uh, friendly ini ke dalam pemilihan rekan-rekan bisnis kami, gitu ya. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembuatan exclusion list industri mana saja yang akan kita uh, support atau tidak kita support, gitu ya, pembiayaannya me merujuk kepada prinsip kami untuk uh, selalu mengedepankan prinsip sustainability terhadap environment. Itu mungkin pertama. Yang kedua adalah yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kami juga tentu tidak akan stop di kolaborasi dengan rekan bisnis tapi juga kepada para nasabah. Kami memiliki visi bahwa yang tadi saya katakan kami melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk memberi contoh gitu ya kepada nasabah, karyawan kami sendiri dan rekan bisnis bahwa ini adalah sesuatu yang ingin kami seriusi ke depannya. Jadi tentunya inovasi-inovasi dalam bentuk produk maupun fitur yang kami integrasikan ke dalam aplikasi kami akan terus kami garap dan kami bicarakan dengan berbagai partner-partner, salah satunya dengan jejakin tapi tentunya kita tidak akan stop sampai di sana. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih lagi untuk kesempatannya dan sampai jumpa lagi. Ya, baik. Tentunya Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku di Indonesia bagian timur. Dengan ibu kotanya, yaitu Kota Dobo. Tentunya Kabupaten Kepulauan Aru sendiri terdiri dari 759 pulau. Dengan pulau berpenghuni itu ada 29 pulau, ada lima pulau besar, dan ada 8 juga pulau-pulau terluar. Dengan luas daratan kurang lebih 6.500 km persegi. Dan tentunya kalau kita lihat, ya karena kita ini sebagian besar adalah daerah Kepulauan, yaitu kurang lebih itu ada delapan kali dari luas daratan. Sehingga tentunya kalau kita melihat daerah Kepulauan Aru ini, di perbandingan antara luas laut dan daratan itu adalah untuk darat sendiri cuma 12 persen dari luas lautan. Tentunya secara hutan yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru ini semua terdiri dari sebagian besar itu adalah hutan mandrop, yaitu kurang lebih ada 60-70 itu hutan itu terdiri dari hutan mandrop. Yaitu kurang lebih ada ribu hutan mandrop yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Semua terdapat di hampir sebagian besar pulau-pulau, baik pulau-pulau besar, maupun pulau-pulau kecil, yaitu eh, ditumbuhi oleh hutan mangrove. Dan hutan mangrove ini menjadi salah satu ekosistem untuk transisi antara laut dengan ekosisi hutan di daratannya. Dan menjadi keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru yang juga sangat tinggi, yaitu terdiri dari burung, generasi, Pakatua Raja, Burung Nuri, dan Walabi yang juga menjadi tempat kediaman daripada mereka di hutan Manruf ini sendiri. Tentunya keberadaban ekosistem Manruf di Kepulauan Aru memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi dan mencegah terjadinya intrusi air laut. Terlebih, kondisi Kepulauan Aru berupa pulau-pulau kecil yang sangat rentang, berdampak ancaman dari perubahan iklim global, ketersediaan sumber air tawar menjadi penentu bagi keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Kita sendiri tentunya eh, sangat membutuhkan air bersih dan air tawar. Ini tentu kita memang dihadapkan juga dengan salah satu eh, daerah kita daerah kepulauan sehingga mendapat air bersih ini juga eh, tentunya menjadi salah satu eh, kedala daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tentunya kita lihat hutan mantub yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru ini salah satu bagian daripada habitat kepiting, ya, sehingga ini menjadi salah satu juga tempat pencarian daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Dan sehingga kepiting yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru kita harapkan ini tidak punah, sehingga diharapkan juga eh, kita selalu menjaga eh, kelestarian, ya, kelestarian dan habitat daripada hutan manrub ini sendiri yang juga eh, menjadi tempat eh, bertelur dan habitat daripada kepiting sendiri Kepiting dari, yang berasal dari hutan manrub di Kabupaten Kepulauan Aru itu tentunya eh, salah satunya kita mendapat itu ada yang bisa mencapai sampai dengan 2 kg maka itu diharapkan Kabupaten Kepulauan Aru eh, kami memaksikan bahwa kekayaan alam berupa hutan manrup dan hasil alamnya, terutama kepiting Timbako dapat dikonservasi dan dimitigasi dari kerusakan dan kepunahan Langkah-langkah konservasi dan budidaya kami galakan bersama-sama dengan masyarakat dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan daripada inisiatif Ini Salah satunya dengan Jejakin sebagai penyedia teknologi. Memang saat ini masalah perubahan iklim terhadap bumi ini merupakan masalah yang sangat serius. Namun masih banyak orang-orang di daerah kita yang juga merusak hutan mandruk, yaitu mereka memotong kayu untuk menggunakan sebagai kayu bakar, Kemudian juga membangun rumah-rumah eh, mereka, jembatan ini masih banyak mereka, mereka itu mengambil dari eh, pohon-pohon mandrop sendiri. Pemerosakan hutan ini tentunya masih belum sepenuhnya sadar akan hal ini. Begitupun yang terjadi di sini, yaitu isu utama yang kami hadapi memang bagaimana mengajak masyarakat sekitar hutan mandrop untuk menjaga kelestarian hutan mandrop, khususnya pohon-pohon mandrop. Dan Mantrup juga memiliki peran sebagai ekosistem dalam menopah kehidupan masyarakat. Dan juga Mantrup memiliki peran besar dalam penyerapan karbon untuk menghadapi perubahan iklim. Eh, sangat penting sekali ya di generasi sekarang ini Perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat dan seperti fungsi teknologi yang dibuat untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih efisien. Tentunya kami sangat mengharapkan dalam kegiatan kelestarian, alam maupun lingkungan yang dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Aru, teknologi dapat membuat kegiatan ini menjadi lebih efisien, terukur. Sehingga kita bisa memastikan setiap langkah-langkah yang kami lakukan memiliki dampak yang baik ke depannya. Dengan bantuan teknologi digital yang dimiliki oleh jejakin seperti penggunaan satelit, drone, IoT, sensor, dan artificial intelligence yang didukung oleh teknologi Microsoft, maka inisiatif yang kami lakukan ini dapat diukur keberhasilannya. Tentunya dengan adanya kolaborasi bersama Jajakin dalam penggunaan teknologi MRV yang didukung kemampuan Microsoft, Cloud for Sustainability, maka inisiatif yang dilakukan di Kepulauan Aru dapat dimonitor, diukur, dan diverifikasi. Sehingga kegiatan untuk melakukan offset karbon sangat mungkin untuk dilakukan. Tentunya dengan tetap memperhatikan regulasi dan peraturan yang berlaku terkait dengan hal ini. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat sekitarnya tetapi juga dapat menjaga habitat dan ekosistem kepiting bakau dan juga habitat lainnya dan mencegah penebangan pohon mandrop secara ilegal. Dan tentunya kita mengharapkan kualitas keanekaragaman hayati dari wilayah ekosistem mandrop di Kepulauan Aru dapat bertambah dan terus terjaga. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat kau tuh sustainability adalah gimana perusahaan kami bisa kasih manfaat jangka panjang ke semua stakeholder di ekosistem kami. Sustainability itu, untuk kami, bukan jadi isu yang terpisah, tapi udah jadi bagian dari operational perusahaan. Kami punya tiga komitmen sustainability, yaitu three zeros atau tiga nol. Nol limbah, nol emisi, dan nol batasan pada tahun 2030. Untuk memastikan bahwa kami bisa mencapai target zero emission, kami juga menetapkan target 100% kendaraan listrik pada tahun 2030. Komitmen ini sejalan dengan target-target SDG yang paling relevan untuk GoTo dan bakal jadi panduan kami dalam membuat semua keputusan bisnis. Untuk mencapai target 3 ini, kami membuat strategi yang berbasis data dan terukur. Tidak hanya dari perusahaan kami, namun juga dari seluruh ekosistem kami, termasuk pelanggan, mitra usaha, dan mitra driver, karyawan, serta komunitas sekitar kami. Karena sustainability adalah team sport yang hanya bisa dicapai lewat kerjasama seluruh aktor yang terlibat. Pastinya, teknologi yang sekarang makin canggih punya banyak sekali manfaat untuk mendukung isu lingkungan dan sustainability lainnya. Salah satu contohnya lewat kolaborasi yang GoTo dan JejakIn. GoTo dan JejakIn sudah meluncurkan beberapa upaya yang memakai teknologi untuk kebaikan dan membantu misi lingkungan, khususnya pada program Go Greener. Dengan bantuan teknologi Satellite, Drone, IOT Sensor, dan Artificial Intelligence-nya Jejakin, yang didukung sama teknologi Microsoft, kita meluncurkan program Go Greener untuk membantu pengguna buat menghitung dan menyerap jejak karbonnya dengan mudah lewat aplikasi Gojek. Selain itu, di fitur GoFood, kami juga menyediakan opsi alat makan plastik berbayar, biar pengguna yang enggak mau pakai alat makan plastik bisa nggak dikasih untuk mengurangi sampah di landfill. Kita juga sudah sediain kemasan dan kantong ramah lingkungan di layanan Gojek, termasuk GoFresh dan GoMart untuk membantu transisi ke kemasan ramah lingkungan. Dampaknya besar banget untuk mengedukasi tentang jejak karbon dan menyerapkan jejak karbon bagi ekosistem kami yang mungkin sebelumnya belum ngerti. Terus, untuk yang udah ngerti dan mau nyerap jejak karbon, tapi nggak tahu gimana caranya, program Go Greener bantu mereka bisa kontribusi dengan gampang lewat aplikasi Gojek. Program Go Greener ini, kalau boleh saya bilang, udah canggih banget. Pohonnya dimonitor dengan baik oleh jejakin. Jadi kita tahu lokasi pohonnya ada di mana dan petaninya bisa mastiin kalau kondisinya sehat. Fitur ini juga punya dashboard yang bisa dicek kapanpun dan secara berkala dikirim email ke konsumen supaya mereka tahu letak dan kondisi pohon yang mereka donasikan. Perkembangan program ini juga cukup bagus dan pesat. Kami mulai dari program Go Greener Carbon Offset untuk penanaman pohon, kemudian Go Greener Tree untuk adopsi pohon, dan baru saja launch Go Greener Tree, Tree Collective yang sudah kami integrasikan ke layanan transport yang ada di aplikasi Gojek. Lewat Go Greener Tree Collective, pengguna bisa menanam pohon untuk menyerap jejak karbon dari perjalanan dengan layanan transportasi yang berbeda di aplikasi Gojek dari titik awal, perjalanan ke titik tujuan. Kami sudah berkolaborasi dari beberapa tahun yang lalu. Yang tadinya kita hanya menyediakan penyerapan karbon melalui penanaman pohon, sekarang udah ada opsi adopsi pohon juga. Dan tahun ini fitur penanaman pohon sudah terintegrasi dengan layanan transportasi GoRide dan GoCar. Harapannya, Lewat kolaborasi go to dan jejak in, masyarakat bisa semakin mudah berkontribusi ke isu lingkungan dan iklim. Sehingga inisiatif ini bisa dilakukan di skala yang lebih luas dan membuat dampak yang lebih besar dari anak bangsa untuk bangsa Indonesia. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali para narasumber kita. Dari pemaparan ketiga narasumber tadi, kita dapat menarik kesimpulan yang menarik, bahwa isu mengenai perubahan iklim dan sustainability tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau industri tertentu saja tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kolaborasi dan inovasi bersama perlu terus dilakukan untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan. Semoga inisiatif yang sangat luar biasa yang telah dilakukan para narasumber menjadi inspirasi untuk kita semua dan memberikan dampak yang lebih besar bagi Indonesia dan dunia. Let's collaborate in saving our tomorrow. Terima kasih dan Sampai jumpa. bahwa Microsoft telah meluncurkan Microsoft Cloud for Sustainability untuk dapat terus mendukung Indonesia dalam mempercepat kontribusi terhadap penurunan karbon. Dengan teknologi ini, kami dapat memberdayakan organisasi secara efektif untuk mencatat, melaporkan, dan mengurangi emisi karbon dengan pemanfaatan teknologi Microsoft Cloud. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Diverse 2022 bersama Microsoft. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Vicky Setiono di Microsoft Indonesia sebagai country lead dari Azure Business Group. Pada Diverse hari kedua ini, kita telah mendengarkan banyak sekali inspirasi baik dari berbagai sektor maupun ide-ide memajukan agenda sustainability di Indonesia. Dan banyak kita dengar di sesi sebelumnya mengenai Microsoft Cloud for Sustainability. Apa itu Microsoft Cloud for Sustainability? Dan bagaimana rekan-rekan developer semua bisa menggunakannya untuk berinovasi dengan waktu yang sama membantu Indonesia mencapai sustainability goals negara tercinta kita. Saya akan mulai mengenai perspektif Microsoft terhadap sustainability. Berbagai konsensus ilmiah telah menjelaskan bahwa saat ini planet kita menghadapi a huge carbon problem. Sejak dimulainya revolusi industri pertama pada abad ke-18, umat manusia telah menghasilkan 2 triliun metrik ton greenhouse gas ke atmosfer kita. Dan mayoritas dari emisi ini terjadi pada pertengahan 1950, yang pada saat itu, di tahun 1950-an adalah jumlah karbon yang sudah tidak dapat lagi diserap oleh planet kita. Dan kini, umat manusia menghasilkan tambahan 50 miliar ton setiap tahunnya. Kini, atmosfer di planet kita diselimuti oleh sejumlah karbon tersebut yang menyebabkan berbagai perubahan iklim di planet kita. Bagi Microsoft, ini adalah sebuah panggilan untuk memberikan komitmen yang lebih dalam bagaimana menggunakan kekuatan dari teknologi untuk membantu semua orang, berbagai individu, institusi, maupun pemerintahan untuk kita bersama-sama membangun a more sustainable future. Microsoft tentunya membangun komitmen kami terhadap sustainability berkolaborasi dengan berbagai pihak yang membangun standar-standar khusus yang ditujukan untuk mencapai The World Sustainability Goals atau The World Net Zero Goals. Dalam hal ini, Microsoft mengacu kepada United Nations Sustainability Development Goals atau UNSDG dan bagaimana Microsoft memetakan fokus kami dari 17 item yang dinyatakan di UNSDG, Microsoft memberikan fokus yang mendalam pada area environmental sustainability. Di mana di sana tercakup clean water and sanitation, climate action, life below water, dan juga life on land. Dengan mengacu ke standar UNSDG ini, harapannya ajakan kolaborasi Microsoft kepada berbagai institusi mengacu kepada sebuah standar yang sama untuk kita mulai berinovasi menghadapi tantangan sustainability. Lebih jauh lagi, komitmen Microsoft di-breakdown menjadi beberapa key areas. Pertama adalah bagaimana Microsoft berkomitmen untuk menjadi a carbon negative company pada 2030. Dan kami ingin menghilangkan seluruh emisi pada 2050 yang dihasilkan oleh Microsoft sejak perusahaan kami berdiri. Kemudian kami akan berkomitmen menjadi water positive company pada 2030, yang berarti Operation kami, termasuk global hyperscale data center yang kami operasikan, akan mereplenish more water dibandingkan yang kami gunakan. Kemudian waste, kami berkomitmen untuk mengachieve zero waste pada produk-produk dan packaging-packaging yang Microsoft berikan kepada market. Dan yang terakhir adalah ekosistem, bagaimana Microsoft ingin melindungi lebih banyak land, dibandingkan yang kami gunakan pada tahun 2025. Dan Microsoft membangun sebuah planetari komputer melalui program apa yang kami sebut dengan AI for Earth program di mana planetari komputer ini dapat digunakan nantinya oleh rekan-rekan developer semua sebagai serangkaian dataset yang nanti dapat teman-teman akses untuk membangun your sustainability innovation. Kalau ini adalah komitmen dari konteksnya Microsoft, lalu bagaimana konteksnya pelanggan kami, dan developer-developer seperti Anda. What it means for our customer and developers? Pertama, adalah bagaimana Microsoft menghitung impact carbon emission kami melalui penggunaan cloud services Microsoft. Kami menjadi company yang memberikan benefit terhadap efisiensi CO2 dan juga energi yang lebih efisien dibandingkan penggunaan on-premise infrastructure. Artinya apa untuk customer kami? Menggunakan Microsoft Cloud adalah sebuah langkah pertama Anda untuk berpartisipasi dalam sustainability challenges dengan mengurangi your carbon footprint dan kemudian mereport your carbon footprint meleverage teknologi Microsoft Cloud. Kemudian, produk-produk kami seperti Xbox ataupun Surface telah memenuhi standar-standar US dan juga European Green IT standards untuk menjalankan komitmen kami di Zero Waste. Dan kami membangun tools yang nantinya akan tersedia untuk developer sekalian untuk berinovasi menggunakan teknologi yang Microsoft gunakan akan tersedia untuk rekan-rekan semua membangun your innovation on top of Microsoft Cloud for Sustainability Platform. Dari sudut pandang membangun strategi sustainability, harapannya para customer kami akan terbantu menjalankan membangun scope 1, scope 2, dan scope 3 dari sustainability strategi Anda. Sebagai gambaran, bagaimana kami membuat sebuah dashboard, apa yang kami sebut dengan Microsoft Emission Dashboard, memperlihatkan bagaimana impact terhadap pengurangan carbon emission yang didapatkan dengan menggunakan Microsoft Cloud Service, baik itu Azure, maupun Microsoft 365. Dapat dilihat di sini bagaimana journey terhadap impact pengurangan karbon setiap tahunnya melalui penggunaan Microsoft Cloud Service ini yang dapat diterjemahkan menjadi scope 1, 2, and 3, dan kemudian memperlihatkan besarnya projected end of year carbon emission atau dalam satuan ukur MT, CO2e atau disering disebut dengan megaton, metric ton, CO2 Emission. Kemudian Insights-nya dapat di-drill lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa melihat penggunaan overtime, kemudian by location, dapat juga dilihat bagaimana Carbon Emission by Azure Service yang customer kami gunakan, sehingga ini menjadi sebuah langkah awal untuk memahami Carbon Footprint uh, Anda sekalian. Emission Savings adalah bagian dari dashboard-nya, emission savings akan dapat terjadi di sini contohnya diberikan bahwa 80,58% carbon emission dapat di save dibandingkan dengan menjalankan infrastruktur yang Anda gunakan di Azure di on-premise. Namun tantangannya tidak berhenti di sana. Pada saat kita melihat bagaimana kompleksitas dari scope 1 to and 3 terutama pada scope 3 bagaimana kita ingin memlihatkan value chain uh, emission impact kita, Microsoft memahami tantangan terhadap data source yang jauh lebih besar. Data source yang lebih banyak, kemudian bagaimana mengintegrasikan data-data yang silo tersebut, sehingga mampu membuat reporting matrix yang konsisten. Oleh karenanya, Microsoft membangun Microsoft Cloud for Sustainability, di mana di sini menjadi sebuah platform untuk pertama, Memudahkan kita mengintegrasikan, mengkolek data yang dibutuhkan untuk membangun sustainability insights kita, membuat sebuah common data model yang memudahkan pembuatan reporting, kemudian kedua menggunakan kemampuan analytics dan AI untuk menghadirkan insights-insights yang dapat di action dalam rangka menuju sustainability goals yang telah dibangun dari sisi solution view kita bisa lihat sources di sini adalah your emission sources. Apakah itu ERP, prof, ERP solution dari Cloud Platform, dari lahan agrikultur Anda sekalian, dari berbagai emission source yang datang dari berbagai operation, akan diintegrasikan di dalam platformnya Microsoft Cloud for Sustainability, di mana di sana terhadap kemampuan Big Data dan Analytics, yaitu adalah Synapse dan Data Lake, akan membentuk sebuah common data model yang nantinya di sana ada kemampuan untuk melakukan carbon calculation atau disebut dengan calculation service, dan inilah yang akan dibawa menjadi sebuah insights dan report yang akan dapat digunakan oleh ekosistem Anda baik itu adalah perusahaan Anda sendiri, external party seperti regulator ataupun partner ataupun supplier dan related third party yang ada ini adalah contoh bagaimana dashboard dari Microsoft Cloud for Sustainability akan membawa berbagai macam insights. Dapat dilihat scope 1, scope 2, and scope 3 insights akan bisa didapatkan berdasarkan data-data yang kita ingest. Bagaimana kita bisa melihat matrik seperti scope to emission by source, scope to emission by facility jika Anda beroperasi di multiple uh, areas, dan kemudian lebih jauh lagi memahami bagaimana contohnya adalah penggunaan energi. Ini adalah contoh dari scope 2 dan kemudian melakukan eksplorasi total emissions, baik itu adalah scope 1, 2, 3, berdasarkan emission source dan facility yang dibuat untuk memahami data dengan lebih baik. Ini adalah contoh dari report di Microsoft Cloud for Sustainability. Bagaimana kita memulai? Ini adalah panduan dari Microsoft. Pertama, your IT operations yang tadi saya jelaskan. Dengan menggunakan Microsoft Cloud, Anda telah berkontribusi terhadap sustainability challenge kita, Memahami your footprint, kemudian memulai membangun inovasi sebagaimana memahami scope to dari your energy usage, dari building, dari factory Anda. Kemudian melakukan transformasi bisnis model yang pada sesi sebelumnya telah Anda dengar, berbagai inovasi dari operation dan bisnis model dimungkinkan dengan menggunakan Microsoft Cloud for Sustainability. Inovasi tidak berhenti di sini. Microsoft terus berkomitmen mengembangkan penggunaan, meluaskan penggunaan Microsoft Cloud for Sustainability. Carbon Call adalah sebuah organisasi yang Microsoft baru saja bergabung untuk membangun sebuah standar carbon accounting yang akan dapat diacu oleh global, sehingga kita akan mempunyai sebuah standar baru dalam menghitung carbon accounting yang akan digunakan untuk sustainability report. Dan ini adalah sebuah terobosan yang bukan hanya dilakukan oleh Microsoft, tapi juga organisasi seperti United Nation. Kemudian selain dari Carbon Call, saya sangat excited untuk melihat bagaimana terobosan teknologi akan terus dikembangkan untuk menuju the more sustainable future. Salah satu contohnya bagaimana World Economic Forum mengutip bagaimana 10 dari 17 SDG dapat dikontribusikan oleh teknologi. Dan 70% dari 169 SDG target dapat secara langsung disupport oleh inovasi teknologi. Jadi untuk kita semua, rekan-rekan developer, area-area emerging teknologi seperti blockchain, internet of things, big data, drones, 5G, augmented atau virtual reality, akan menjadi sebuah inovasi yang membantu pencapaian sustainability goals kita. Dan pada sesi setelah saya, akan kita lihat bagaimana emerging teknologi ini Berjalan secara bersamaan, hand-in-hand hand, dengan tercapainya sustainability goals. Ingin saya sampaikan bahwa sustainability challenge adalah tantangan kita bersama. Kita berada pada sebuah journey yang sama, dan oleh karenanya, mari kita melakukan sebuah kolaborasi yang kolektif bersama-sama menghadapi sustainability challenge ini. Partisipasi yang dibutuhkan dari policy maker, dari corporations, dari UMKM, dari setiap individu. Dan Microsoft akan terus berkontribusi terhadap inovasi digital teknologi dengan mengempower every person dan every organization, termasuk rekan-rekan Indonesian developer, to achieve more and let's build a more sustainable future. Terima kasih. teknologi terbaru tentu sangat menjadi krusial dalam mengatasi tantangan sustainability. Salah satu tren teknologi terbaru saat ini adalah teknologi web 3.0. Melalui penerapan teknologi web 3.0, hal ini dapat mendorong terciptanya berbagai inovasi dan mendorong digital ekosistem berlandaskan sustainability. Hai, saya Arfana Landa, CEO dan Founder dari Jejakin. Halo, saya Teguh Kurniawan Harmanda, Co-Founder dan COO dari Toko Tokocrypto. Apa itu Jejakin? Jejakin merupakan perusahaan teknologi Microsoft for Startup Graduate dan Microsoft AI for Earth Program recipient yang mendukung setiap kegiatan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim atau bisa kita sebut Climate Tech. Menggunakan platform teknologi Microsoft Azure kami membantu berbagai industri untuk mengetahui jejak emisi karbon mereka, kemudian membantu untuk mengurangi dan juga melakukan offset dari jejak emisi karbon mereka. Jejakin platform juga dapat membantu membuat perencanaan, melakukan monitoring, dan mengukur dalam program reforestation yang bermanfaat untuk mengetahui dampak dari setiap kegiatan pada program-program tersebut. Kami selalu memastikan akuntabilitas dari setiap program dan menghindari masalah perhitungan ganda. Sebagaimana disampaikan pada sesi Vicky Setiono sebelumnya mengenai Microsoft Cloud for Sustainability bahwa 10 dari 17 target Sustainability Development Goals atau SDG merupakan area di mana emerging teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence, IoT, Augmented and Virtual Reality hingga Blockchain dapat diterapkan untuk memberikan dampak positif terhadap akselerasi pencapaian sustainability goals. Dan pada sesi kali ini saya bersama dengan Manda dari Toko Kripto untuk mengulas bagaimana penerapan emerging teknologi khususnya blockchain dan augmented virtual reality untuk use case sustainability. Blockchain sebagai fondasi dari teknologi yang digunakan oleh kripto merupakan teknologi revolusioner saat ini yang kita ketahui bahwa kripto tidak hanya dimiliki pada satu kategori saja, tetapi kripto itu setidaknya ada lima kategori saat ini. Seperti kita ketahui seperti utility token, ada yang namanya asset back token dan kemudian ada yang namanya uh, security token, ada yang namanya DeFi dan yang terakhir yang kita ketahui adalah NFT. Nah, Bitcoin merupakan aset kripto dari turunan uh, utility token. Nah. Aset kripto memiliki utilitas yang bisa dimiliki oleh uh, begitu banyak karakter dari aset kripto gitu ya. Salah satunya adalah seperti token untuk exchange yang sekarang dimiliki oleh toko kripto. Selain itu juga ada digunakan untuk NFT marketplace, digunakan oleh perusahaan bidang logistik, donasi, game, bahkan juga sampai untuk pengelolaan terhadap royalty yang bisa masuk ke dalam kategori NFT. Selain itu... Kita berbicara tentang utility token Maka kategori crypto jenis utility Ini merupakan sebuah uh, aset Yang sifatnya bergerak mengikuti supply dan demand Jika memang kita berbicara tentang penerapan atau use case nya Maka akan ada peningkatan harga atau nilai Jika memang demand naik Tapi supply nya terbatas Toko crypto ingin mendorong adopsi Terhadap penerapan teknologi di segala aspek kehidupan melalui ekosistem serta kemitraan yang dibangun terhadap semua stakeholder yang ada di Indonesia. Salah satunya Toko Kripto pernah membuat inisiatif uh, membuat sebuah program yaitu Oxygen for Indonesia yang mana kami bisa melakukan uh, tracking terhadap supplying dari oksigen concentrate ke semua rumah sakit yang ada di Indonesia selain itu toko kripto kita juga ikut dalam program yang namanya Three Millions Alliance di mana kami mendukung penanaman pohon secara global dan masif uh, yang mana kemudian pencatatannya itu dilakukan dengan menggunakan teknologi blockchain mendorong adopsi blockchain tentu toko kripto tidak bisa sendiri maka kami membutuhkan beberapa kolaborator uh, partner lainnya dari segala macam industri sebut saja seperti startup GameFi, DeFi, NFT dan tentunya yang kemudian paling menarik sekarang adalah kita berbicara tentang sustainability perihal sustainability use case yang kemudian ini menjadi hal yang menarik di blockchain uh, uh, case ya maka kita juga berbicara tentang traceability nya ya. bagaimana kami pada program 3M Alliance ya, kami bisa benar-benar melihat bahwa aplikasi akan menunjukkan di mana daerah untuk kemudian terjadi apa adanya penanaman pohon terus kemudian juga bagaimana pohon itu tumbuh dan seterusnya melalui uh, umbrella yang kami milikin yaitu toko care nah kami berpikir hal yang sama bahwa penerapan teknologi seperti ini bisa kita kerjasamakan bersama dengan jejakin ya betul seperti yang dijelaskan oleh Mas Manda barusan kami Jejakin percaya bahwa teknologi akan sangat membantu dalam setiap kegiatan sustainability. Dan juga sesuai dengan analisa World Economic Forum, bagaimana blockchain akan dapat diaplikasikan pada use case sustainability. Salah satu isu utama di masyarakat luas dalam sebuah kegiatan environment adalah kurangnya akses untuk melakukan kontribusi dalam sebuah aksi iklim. Untuk mengatasi hal tersebut, Jejakin mencoba untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk lebih dengan mudah dan tertarik untuk berkontribusi dalam aksi-aksi iklim menggunakan teknologi blockchain yaitu token kripto. Saat ini pengguna kripto sangat banyak sekali di Indonesia maupun di dunia sehingga harapannya Jejakin dapat mengajak masyarakat Indonesia hingga global untuk ikut berkontribusi dalam setiap program mitigasi yang dilakukan. Saat ini gaya hidup masyarakat semakin banyak yang mengedepankan ramah lingkungan Hal ini membuat sektor kripto juga mulai memikirkan dampak-dampak yang ada terkait isu lingkungan ini. Terbukti dengan transisi industri dari proof of work menjadi proof of stake, membuat kripto lebih hemat energi. Bukti keseriusan lainnya terhadap eh, dunia kripto terhadap isu lingkungan adalah dengan dibentuknya berbagai acuan global yang digunakan oleh bisnis kripto semakin ramah lingkungan. Dijakin sendiri mengembangkan teknologi kami di Microsoft Cloud yaitu Azure, yang data senternya beroperasi menggunakan 100% renewable energy dan berkomitmen menjadi karbon negatif company pada 2030. Kenapa menghubungkan kripto dan sustainability sangat penting? Karena industri kripto tumbuh dengan sangat cepat, sehingga muncul kekhawatiran akan dampak lingkungannya. Kripto yang pertama dan terpopuler adalah Bitcoin ditambang oleh jutaan komputer bertenaga tinggi di seluruh dunia. Hal ini membuat dunia kripto menjadi sorotan akan dampak terhadap lingkungannya. Atas dasar ini, Jejakin melakukan inisiatif untuk membuat jejak token di mana token ini memiliki utilitas terhadap program-program sustainability seperti menanam pohon, renewable energy, waste management, dan lainnya. Sehingga hal ini menjadi win-win solution untuk mereka yang menggunakan kripto, namun tetap ramah lingkungan. Tijakim sendiri memanfaatkan penerapan teknologi digital menggunakan Microsoft Intelligent Cloud Platform dan teknologi IoT Sensor, dan juga satelit, AI, sehingga kegiatan monitoring, reporting, dan verifikasi atau MRV dapat dilakukan dengan baik. Tijakim juga merupakan Sustainability Partner dari Microsoft. Tren proyek crypto atau project crypto yang saat ini terjadi dan uh, ada di banyak uh, perusahaan ini masih sangat minim terhadap utility yang benar-benar diterapkan gitu ya salah satunya adalah narasi yang hanya berputar-putar tentang harga dan bagaimana kemudian menghindari scam padahal kalau kita berbicara tentang implementasi teknologi blockchain tentu sangat luas ya Salah satunya adalah jejakin yang merupakan sebuah project dengan roadmap yang sangat clear dan bagaimana kemudian use case ini sangat terbukti ampuh untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada saat ini. Tentu tadi sudah disampaikan juga pemanfaatan teknologi blockchain ini juga sudah masuk ke dalam ranah topik keberlanjutan lingkungan sejak adanya COP26. Sebagai crypto asset exchange number one di Indonesia kami toko kripto memiliki first hand experience terutama dalam hal tokenisasi terhadap inisiatif-inisiatif dengan use case yang real. Salah satunya adalah TKO, ya, yang mana kemudian TKO kami desain sebagai hybrid token yang kemudian kami launching dan bersyukur bahwa kami mendapatkan over subscribe saat itu. Kami tentu senang ya toko kripto dapat membantu lebih banyak lagi untuk bisa berkontribusi terhadap bisnis-bisnis dengan use case yang real di dalam skop dunia kripto. Tentu kami juga berharap bahwa melalui advice dan juga bimbingan seputar tokenisasi, bagaimana mekanisme, dan juga pentingnya membangun komunitas, dan juga paling penting adalah melibatkan mitra kami masuk ke dalam ekosistem besar kami. Salah satunya kalau kita berbicara sustainability, yaitu adalah toko care. Seperti disampaikan oleh Manda barusan bahwa toko kripto adalah kripto aset exchange nomor satu di Indonesia. Alasan inilah yang membuat kami yakin bahwa kerjasama jejakin dan toko kripto merupakan langkah yang tepat untuk menjalankan inisiatif jejak token ini. Karena kami yakin dengan pengalaman dan kredibilitas toko kripto dapat membuat inisiatif jejak token dapat diadopsi secara luas dan utility dapat dijalankan dengan baik. Melalui kerjasama ini, Tijakin juga berharap dapat membantu mewujudkan sustainability goals dari toko kripto. Jejak token juga memiliki fungsi tambahan lainnya, adalah sebagai alat untuk mengakses tijakin app yang sedang kami bangun. Di aplikasi ini, kami mencoba melakukan pendekatan yang berbeda melalui immersive teknologi. Dengan memanfaatkan imersif teknologi, Jejakin berusaha untuk memindahkan setiap program kegiatan mitigasi yang kami lakukan di dunia nyata ke dunia digital, di mana kami menyebutnya dengan Jejak First. Seperti apa itu Jejak First? Akan dibantu dijelaskan oleh produk owner Jejakin App. Kami silakan Shani Lim. Baik, thank you, Mas Arfan. Do you know the world is moving at an extremely fast pace. Things such as changes in weather and climate are happening right now and are all mostly caused by us. Sure, modern-day technology has brought us a lot of convenience, but it's at the cost of the environment. That aircon you're using to cool down on a hot day, that shiny new cars of yours taking you out on a daily basis, and even charging your phone or opening your own laptop for work every day has an environmental impact. These environmental impacts cause changes in weather conditions, resulting in storms, floods, and even hot air. That's right, all of that has been happening now in our world. That's how much Earth is actually giving us signals and seeking for help. Now, what should we actually do to help? Do you know that even the smallest incremental change in your lifestyle matters. I am here to encourage you guys to build a green habit by joining our new innovative ecosystem. Guess what? In this digital era, GJACN is here to bring you a whole new innovation to ease the problem you face in trying to connect, engage, and contribute to climate action projects and help Earth become greener. Let me introduce you, GJACN App. GJAC in Super App is created to enable users worldwide and easy access for volunteers to be able to participate in sustainable and environmental projects to help protect the Earth, achieve NDC, and help climate change. GJAC in Super App is made seamless, transparent, and interactive for users to experience the fun and change and in creating these new sustainable habits. The app enables you to calculate your carbon footprint, take actions to mitigate, reduce, and offset those footprint as your actions towards fighting climate change. Apart from understanding your own carbon footprint, you would be able to get tips on how to reduce your footprint. And if that's actually not enough, you can offset it through one of the many programs that you'll actually find in the app itself. This includes several programs involving water sustainability, waste management, electric vehicles, and many more upcoming sustainable projects to come. Afterwards, you'll receive a Report Dashboard. This is a way for you to check and evaluate your own contributions made. In the Report Dashboard, you get to see the map imagery of your contributed programs, the carbon storage and sequestration, weather report, and even up to the soil and air quality analysis. And actually, there's so much more. Isn't it awesome to be able to see how great of an impact you have made through your own action? Besides having to calculate, take actions, and receive report analysis, this super app as well provides an in-app game, missions, and immersive digital experience for you to explore and have fun with. Jackie here, our application guide, will give you challenges to achieve and reward you once it's completed. You can as well dress him up through the inventory being provided, play with him, and see his awesome approach towards tackling climate change. The immersive experience in the app, also known as Jejakverse, is a digital world platform built in to show you the whole visual of the programs you find in the app itself. The platform allows you to walk around, explore, and see several activities we carry out in the digital world, just as how we do in the real world. Get to know how it works through Jackie, yes, our virtual guide, and check on some interesting facts and information about our technologies and sensors. In addition, the in-app mission and challenges will contribute to your ability to receive Jjak token. Yes, it's our own crypto token in the short future. These tokens will have several utilities and benefits for the token holders that can be used to contribute to green and sustainability projects within our Web3 ecosystem. This is your time to take action and become an Echo Warrior with a mission to save the world. Have fun checking it out, exploring, and helping to create a sustainable future for yourself For us and for the or simply scan the QR Terima kasih. Terima kasih Shani untuk penjelasannya. Jadi silakan di-download aplikasinya. Saat ini sudah tersedia di Play Store. Segera download dan rekan-rekan semua bisa mulai berkontribusi terhadap climate change dan sustainability dan juga mendapatkan benefit dari kegiatan ini. Semoga sesi ini menjadi inspirasi bagi semua, termasuk talenta digital Indonesia. Bagaimana inovasi digital dapat dibangun di platform yang mendukung dan mempunyai visi kuat di area sustainability seperti Microsoft Cloud. Sekian dari kami, Arfan, Manda, dan Shani. Terima kasih. Semuanya, terima kasih sudah bergabung di Devverse. Pada sesi kali ini, saya, Vicky Setiono, Country Lead dari Azure Business Group di Microsoft Indonesia, berkesempatan untuk memberikan update mengenai salah satu program terbaru dari Microsoft for Startup, yaitu adalah Founders Hub. Di Microsoft, kami percaya bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan haruslah inklusif, terbuka untuk semua, dan bahwa siapapun dengan ide layak mendapatkan solusi untuk berinovasi dan terus tumbuh. Founders Hub membantu menghilangkan barriers untuk membangun sebuah startup atau perusahaan teknologi dengan mendemokratisasi berbagai resource yang akan membantu startup untuk tumbuh, berkembang, dan sukses. Founders Hub didesain untuk mendukung Anda, para founder perusahaan teknologi atau startup, from idea to exit temukan berbagai dukungan dari teknologi, guidance hingga support untuk mendukung journey startup Anda yang akan saya sampaikan pada sesi hari ini. Founders Hub didesain untuk membantu startup Anda with your own pace. Di mana up to 150.000 US dollar Azure credit dapat digunakan pada berbagai fase asure startup grow. Setiap startup yang di-accept bergabung ke dalam program Founders Hub akan diassign ke dalam salah satu dari company stage berikut dengan benefit asur kreditnya masing-masing. Mulai dari fase ideation, di mana pada tahap ini startup Anda mulai membangun ide-ide untuk kemudian menjadi prototype. Lalu pada fase develop, startup Anda mulai membangun MVP atau minimum viable product. Kemudian grow, di mana startup Anda sudah melaunching produk ke market atau you are start winning your new customers. Hingga tahap scale, di mana produk atau service Anda sudah pada tahap market fit dan startup Anda siap untuk di-scale lebih besar lagi. Ini adalah sebuah penawaran yang unik karena tidak bergantung kepada timeline atau batas waktu tertentu, melainkan berdasarkan empat kategori company stage ini. Tidak hanya powering your startup dengan Azure, di founders hub Anda dapat temukan berbagai benefit seperti. Meningkatkan developer velocity untuk mencapai target time to market atau time to value dengan GitHub Enterprise. Lalu boosting produktivitas tim Anda dengan Microsoft 365 dan Microsoft Teams. Anda juga akan mendapatkan free business inside software seperti Microsoft Power Platform, termasuk di dalamnya adalah data visualization tools seperti Power BI, business application platform seperti Dynamics 365, dan juga Visual Studio Enterprise. Founders Hub juga memberikan unique benefit dari our trusted partner. Contohnya OpenAI, iterasi ketiga dari generatif pre-trained transformer language atau yang lebih sering kita kenal dengan GPT-3 yang dapat merevolusi The Way Startup Approach NLP atau Natural Language Processing. Di mana startup Anda bisa mendapatkan berbagai keunggulan GPT-3 seperti GPT-3 Power Search, Conversation, Text Computation, dan lainnya. Kemudian contohnya Ansarada yang dapat membantu membuat informed decision mengenai fundraising strategi untuk startup Anda. Hingga Drata yang memberikan member Founders Hub mendapatkan diskon untuk solusi Drata. Enabling startup Anda mendapatkan berbagai industri compliance seperti SOC2, ISO 27001, HIPAA untuk healthcare, dan juga PCI DSS untuk electronic payment. Tidak berhenti di sana. Founders Hub juga memberikan berbagai benefit untuk membantu early stage startup untuk men speed up your development. Seperti personalized learning content untuk meningkatkan your team skill set sehingga menjadi lebih dan semakin atraktif di depan investor maupun customer. Lalu mentor network yang kami yakini adalah krusial untuk startup yang sedang dalam fase bertumbuh atau grow. Kami membentuk curated team of mentors dari berbagai background yang dapat membantu startup Anda untuk berbagai topik, mulai dari idea validation, hingga fundraising, dan juga networking. Di link berikut, untuk dapat men startup Anda, bergabung ke dalam Founders Hub, juga terdapat berbagai FAQ, atau Frequently Asked Questions. Pertanyaan seperti, apa detail dari seluruh benefit yang saya sampaikan pada sesi hari ini? Lalu, apa kualifikasi? Atau apa kriteria untuk dapat bergabung ke Founders Hub dan yang lainnya? Frequently asked questions ini tersedia di dalam link yang sama dengan Anda dapat bergabung. Startup Anda bergabung ke dalam program Founders Hub sesuai judulnya: Open to Anyone with an Idea. Founders Hub terbuka untuk semua, termasuk early stage startup. Dalam hal ini, Berbeda dengan berbagai program serupa yang ada di market, Founders Hub tidak membutuhkan startup untuk di-backup by certain investor. Ini adalah a truly inclusive program dari Microsoft for startup. Saya ingin menutup sesi ini dengan semangat berinovasi, baik melalui program Founders Hub, maupun berbagai inspirasi yang dapat kita dapatkan di rangkaian acara di event Devers kali ini, untuk kita bersama-sama mari memberdayakan ekonomi digital Indonesia. Enjoy the rest of Devers. Indonesia telah terlibat melalui ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi tantangan berkelanjutan. Melalui inovasi startup yang telah dilakukan generasi muda Indonesia, para pemimpin muda ini akan bercerita mengenai cara mereka sendiri dalam penggunaan teknologi untuk mendukung tujuan berkelanjutan Indonesia. Selamat tolong semuanya, masih dengan di Diverse 2022 dengan tema yang berkaitan dengan sustainability. Dan di sesi kali ini kita akan mendengar cerita dari para startup untuk mendukung sustainability di Indonesia. Dan tentunya kita akan semakin seru nih sesinya, karena hari ini kita akan berkenalan dengan para startup yang memiliki teknologi yang dapat membuat dampak yang berkelanjutan bagi Indonesia, terutama di ekosistem air, pengurangan emisi karbon, dan juga pengolahan sampah. Nah, bersama saya Amadea Ikan Karisma dari Block 11 Indonesia, saya akan menyapa teman-teman saya hari ini. Yang pertama, ada Leonda waidi CEO and Co-founders of Water Hub Indonesia. Halo Kak Leon. Halo. Nah, yang kedua, ada Ernest Christian Lehmann, CEO and co-founders of Ecosystem. Halo, Kak Ernest, apa kabar? Halo. Nah, dan yang ketiga, kita sudah kehadiran Kevin Pang, co-founders of Swap Energy and Smooth Motor. Halo, Kak Kevin. Halo. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa langsung nih untuk masuk ke sesi panel diskusi kita yang pertama karena pasti udah pada penasaran banget nih nah, masuk ke pertanyaan pertama terkait dengan permasalahan apa sih yang mendorong teman-teman untuk bergerak menciptakan sebuah sustainable innovation nah kita mulai dari kalian dulu nih gimana Pak ya jadi Indonesia adalah kontributor sampah plastik kedua terbesar di dunia dan salah satu negara yang memiliki manajemen um, air dan sanitation terburuk di dunia nah itu adalah Problem yang ingin kita solve dengan water hub, wah menarik sekali ya Kak. Nah, kita lanjut. Gimana nih Kak, kalau kri sendiri dan teman-teman ekosistem? Permasalahan apa nih Kak yang mendorong teman-teman ekosistem ini untuk membentuk suatu uh, inovasi teknologi yang berkaitan dengan pengolahan sampah? Oke, jadi kalau dari saya, lebih ke permasalahan sampahnya itu sendiri, di mana Indonesia merupakan... Produsen sampah yang produktif ada sekitar 68 juta ton sampah yang diproduksi setiap harinya. Sayangnya rantai pengelolaan sampah, rantai pasoknya itu kurang baik saat ini. Masih belum produktif. Kita masih bergantung sama sektor informal, belum ada sistem ataupun hal-hal uh, yang mendisrupsi. Dimana hanya tujuh persen dari total sampah tersebut yang sekarang sukses terdaur ulang atau terkompos. Dan kita melihat ini peluang yang besar untuk bisa diselesaikan. Wah memang penting sekali ya kak ternyata dan e, ternyata sampah itu menjadi suatu hal yang urgent gitu, untuk kita selesaikan terutama di e, ekosistem e, tanah di Indonesia. Dan yang ketiga, gimana nih kalau Kak Kevin permasalahan apa nih kak yang mendorong Kak Kevin dan teman-teman so, Smooth swap, untuk bergerak menciptakan sebuah sustainable innovation yaitu si produknya Smooth, smooth Swap itu sendiri. Oke, jadi uh, dari kita sendiri adalah kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terpolusi nomor 9. Dan Jakarta itu menjadi negara, kota nomor satu yang terpolusi. Jadi dari, dari sana itu kita lihat 50% dari polusi udara adalah banyak uh, pasien-pasien yang uh, terjangkit penyakit polusi. Dan kita tahu juga 70% dari polusi itu dari transportasi. Nah, transportasi ini banyak dari motor, mobil, truk, dan segala macam. Nah, kita fokus di kendaraan uh, listrik ini untuk melihat, menggantikan bahwa polusi ini bisa solve dari electric vehicles. Nah, kita juga tahu pemerintah juga sedang mengakselerasikan kendaraan listrik di masyarakat. Nah, masuk nih ke terkait dengan teknologi teman-teman. Pasti semuanya udah penasaran dong. Gitu. Bagaimana sih e, cara bekerja dari teknologi kalian atau device-device kalian ini? Gimana kak cara kerja dari si motor listriknya semua swap ini sendiri? Nah, jadi kalau dari kita adalah kita pengen uh, kendaraan ini uh, sama dengan lebih cepat malahan daripada kendaraan uh, bensin. Nah, gimana caranya untuk uh, melakukan teknologi kita ini adalah kita mentukar baterainya. Jadi, cuman perlu 9 detik untuk mendapatkan baterai baru. Jadi tinggal datang ke swap stations kita and then uh, ambil baterai yang lama yang sudah dipakai dan masukin di charging stations kita, dia akan mengeluarkan baterai baru dan ambil lagi masukin tinggal jalan lagi. Nah, selanjutnya dengan KRMS gimana Kak? Cara kerja dari si aplikasi ecosystem ini sendiri. Oke, kalau kita sebenarnya didukung dari dua produk uh, digital. Yang pertama adalah uh, aplikasi yang kedua adalah dari machine learning. Tujuan kita meningkatkan produktivitas dari uh, rantai pasok pengelolaan sampah. Dari segi teknologi digitalnya, sebenarnya yang aplikasi cukup sederhana. Kita menghubungkan setiap stakeholders yang ada di rantai pengelolaan sampah. Dari sumbernya seperti gedung-gedung, rumah-rumah, area kawasan, dengan pekerja di sektor persampahan, mulai dari pengangkut, pemilah, hingga pendaur ulang dari segi machine learningnya kita uh, memastikan data tracing dari setiap sampah itu kejadian dari awal sehingga kita tahu sampah-sampah itu larinya kemana jenisnya apa aja dari produk apa dari brand apa dan harus didistribusikan ke titik mana dari sinilah dimungkinkan untuk membuat rantai pasok yang produktif yang efisien dan juga mendorong setiap Stakeholders yang ada di rantai persampahan ini mau turut bertanggung jawab karena akan ada uh, apa, uh, informasi yang jelas dan data traceability nya itu transparan dan uh, bisa diketahui oleh setiap pihak. Wah jadi pada akhirnya kita bisa tahu ya kak angka orang-orang yang pada akhirnya bisa dan memulai untuk mengolah sampahnya sendiri dan juga uh, para pelaku-pelaku industri di rantai persampahan ini untuk bisa menghasilkan um, nilai ekonomis dari sampah-sampah yang sudah dihasilkan Betul. tadi ya. Betul, dan ketika kita mau memasukkan reward and punishment-nya pun jelas gitu. Kayak bukan punishment jatuhnya ya, insentif dan disinsentif lah ketika ada uh, mis, uh, misleading ataupun mis eksekusi dari pengelolaan sampah tersebut. Nah, kalau dari device-nya Water sendiri, bagaimana kak cara kerjanya? Ya, sederhana aja, Waterhub itu adalah sebuah smart water dispenser. Um, kita sendiri fokus di lokasi-lokasi strategis yang orang-orang sering laluin dan regular juga seperti public transportation, sekolahan, um, sports centers, dan sebagainya. Nah, Waterhub itu sendiri ya. itu terhubung dengan cloud IoT sehingga mesin kita selalu bisa dimonitor uh, secara real time oleh kita. Dan dengan adanya IoT ini, kita juga bisa memangkas berbagai macam uh, supply chain yang saat ini conventional water um, companies masih menggunakan seperti mensupply air dari gunung, menggunakan tran transportasi darat dan mengemasnya dalam botol plastik. Nah, dengan mesin kita yang uh, disupport dengan RO, kita bisa memangkas itu semua, sehingga user kita bisa menghemat 10 kali lipat, kita mengurangi sampah plastik, mengurangi karbon dioksida, dan juga um, cost secara internal bisnis kita juga. Kurang lebih seperti nah. itu. Nah, aku jadi semakin penasaran, lalu gimana sih caranya teman-teman untuk mengukur dan um, menghitung dampak yang sudah dihasilkan itu sendiri? Kira-kira gimana kak? Dan sejauh ini, kira-kira dampak apa saja kak yang sudah dihasilkan? Um, Boleh bocorkan sedikit tentang impact reportnya nggak kak? Mulai dari kinerja dulu nih dari teman-teman kita sistem Oke, kalau dari segi aspek dampak lingkungan. Uh, proses penyerapan sampah ke tempat daur ulang itu meningkat dari yang uh, tadinya metode konvensional dibandingkan kita, kita tuh meningkatkan produktivitas sampai lima kali dari segi jumlahnya. Yang kedua dari aspek sosial buat para pekerja-pekerja di sektor pengelolaan sampah yang sifati individu itu pendapatannya itu meningkat minimal dua kali lipat dengan menggunakan model kami dan sejauh di 2021 kita bertumbuh uh, secara eksponensial, kita tumbuh setiap bulannya rata-rata uh, di 30% dan berhasil memastikan traceability dari 2200 metric tons sampah untuk dipastikan tidak ada pembuangan yang ilegal atau pembuangan informal yang bisa mencemari lingkungan, dan juga mendorong penyerapan sampah ke mitra daur ulang, dimana kurang lebih ada 400 uh, metric ton sampah yang bisa disuplai untuk di daur ulang, menjadi material daur ulang, ataupun digunakan sebagai uh, energi terbarukan. Wah jadi pada akhirnya kita bisa tahu ya kak, angka orang-orang yang pada akhirnya bisa dan memulai untuk mengolah sampahnya sendiri, dan juga eh, para pelaku-pelaku industri di rantai pesampahan ini untuk bisa menghasilkan eh, nilai ekonomis dari sampah-sampah yang sudah dihasilkan tadi ya. Betul, betul sekali. Dan dalam prosesnya itu, kita juga hmm. apa eh, berterima kasih juga ke orang-orang yang mau berpartisipasi dari ka, dari segi kawasan, kurang lebih ada 11.000 rumah yang sudah terkelola eh, dengan model ini. Terus ada kurang lebih ada 25 titik eh, komersial dan tempat publik. Uh, yang uh, dikelola juga dengan model ekosistem. Dan harapannya sih ya pastinya dampaknya uh, lebih besar lagi dengan banyaknya partisipasi dari kawasan-kawasan, rumah-rumah, ataupun tempat-tempat publik ke depannya. Ya, finger cross lah itu bisa kejadian. Oke, nah, Lalu, kalau dengan um, Kak Leong nih, gimana Kak? Ya, jadi real impact uh, monthly dari satu single machine uh, water hub itu sendiri mampu mengurangi sama plastik uh, sebesar 6000 botol dalam sebulan. Uh, kurang lebih sekitar 1.200 kg karbon dioksida, equivalent to 4,400 km of people driving, dan juga orang-orang um, bisa berhemat karena yang biasanya mereka bayar Rp5.000 untuk satu botol, mereka bisa hanya bayar 500 perak dengan water hub. Seperti itu, oke. Wah, terus lagi, ke Kak Kevin, gimana Kak, caranya Kak Kevin um, menghitung um, dampak dari dari uh, teknologi yang sudah diciptakan oke dari motor sendiri Nah, motor itu kalau satu motor dalam satu tahun dia lari 10.000 itu sebenarnya kita bisa men-save 828 uh, kg karbon itu setara dengan kita saving 38 pohon nah kalau kita lihat sekarang kalau itu baru satu kalau kita sepuluh ribu atau satu juta, bayangin kita udah save berapa trees and save berapa karbon. Nah, yang udah sampai kita sekarang ini udah berjalan dari tahun lalu. Dari, uh, dari akhir tahun lalu, kita sudah ada sekitar 500 motor di jalan. And then, swap stations kita itu sudah ada 250. Nah, kita ini sekarang sudah men-save sekitar 2.600 pohon. Dan kita sudah men-save 60.000 ribu. 60 ton karbon. Jadi untuk uh, penghitungan karbon ini gimana cara kita bandingin? Kita bandingin dengan uh, uh, motor bensin. Jadi pemakaian bensin dan pemakaian listrik itu yang kita bandingkan. Dan dari jadi uh, kalau misalnya pengambilan bensin itu mengeluarkan karbon berapa dan kalau kita pakai listrik mengeluarkan karbon berapa. Jadi kita akan melihat selisih dari karbon itu sendiri. Wow. Nah, pas banget nih, Kak, ketika kakak-kakak kita -kakak tentang dampak apa aja yang sudah dihasilkan, nah, pasti nggak uh, akan jauh dengan challenge-challenge yang uh, dihadapi nih untuk menghasilkan dampak itu. Nah, uh, boleh diceritain sedikit nggak, Kak, kira-kira um, um, challenge apa aja sih yang dihadapi oleh teman-teman gitu, uh, mungkin dari kalian dulu gitu. Aku pengen nih diceritain tentang uh, untuk mewujudkan um, ekosistem air yang lebih baik itu tadi. Nah, itu kira-kira challenge -kira, uh, apa sih Kak yang dihadapi? Kalau kita mau wawancara seseorang random aja nih di jalan misalnya, kita tanya, tahu nggak sih saat ini ada climate change? Pasti jawabannya tahu. Pasti ngerasain kan sekarang panas, apa semua segala macam, pasti tahu. Tapi ketika kita tanya dia, pingin nggak berubah to apa namanya, counter that climate change? Pasti banyak yang bisa bilang, Ah, uh, uh, gimana? Ada aja alasannya, kan? So, dengan water hub, dengan kondisi seperti itu, kita ingin coba lihat deh um, perspektif orang-orang tuh saat ini seperti apa sih. And we want to counter them using their own psychology. Nah, kenapa water hub bisa lebih murah? Itu juga ada alasannya. Kita ngelihat uh, orang Indonesia kebanyakan kan price sensitive, ketika kita bisa ngasih produk yang mungkin um, dengan kualitas yang bagus, tapi... Serjang kalau lebih murah apa-apa perks-perksnya itu yang bisa didapatkan oleh user, user sorry user. Nah itu yang kita pakai untuk memancing mereka juga untuk ngehook mereka sehingga mereka secara nggak disadari mereka juga masuk ke dalam um, act to counter this climate change problem yang kita semua saat ini alamin gitu. Nah kurang lebih seperti itu si WaterHub saat ini. Oke. Okay. Nah kalau dari KR nih dan teman-teman data sistem kira-kira um, Challenge apa sih, Kak, yang, yang sering ditemui, gitu terutama um, apa sih susahnya gitu ketika untuk mengajak orang memilah sampahnya sendiri? Gitu. Hmm, ya, sebenarnya kalau bisa dibilang ada challenge-nya, pasti ada. Ketika kita melakukan suatu disrupsi, pasti akan ada uh, barrier ya, ataupun halangan-halangan untuk bisa menerapkan ini. Contohnya ya, kalau dalam ekosistem, pastinya uh, bagaimana nih, perubahan pengelolaan sampah yang tadinya tercampur, tidak terpilah, sekarang bisa lebih rapi, terpilah sesuai dengan jenisnya, dan bisa dihubungkan ke tempat-tempat pengolahan yang bisa menerima masing-masing jenis tersebut. Nah, uh, kuncinya sih sebenarnya untuk mengatasi challenge permasalahan ini, satu, setiap ada perubahan, pasti harus ada insentif ataupun disinsentif. Di sini gimana perubahannya itu harus sebisa mungkin minimal, disesuaikan dengan bobot insentif ataupun disinsentifnya. Dalam hal ini yang Rekosistem ambil, kita nggak ngambil metode disinsentif. Disinsentif kan sifatnya yang betuknya hukuman, denda, ataupun larangan. Kita sifatnya dengan uh, mendorong adanya insentif lah, dengan melakukan pengelolaan sampah bertanggung jawab. Karena akan lebih efisien, cost juga akan berkurang, dan dampak uh, ya, yang bikin lingkungannya juga semakin banyak. Tapi insentif yang kita bisa berikan juga pastinya sedikit. Kenapa? Karena biaya mengelola sampah, harga-harga material daur ulang juga... Bisa dibilang kan rendah, banyak maintenance yang harus dilakukan. Sehingga perubahannya pun nggak harus bisa ekstrim. Kalau perubahan ekstrim, insentifnya pasti harus besar. Kalau insentifnya sedikit, ya perubahannya pun harus minim. Jadi apa yang request sistem lakukan? Kita memilih. Ketika harus ke uh, user, yaitu pem, uh, ins, apa, pemilahannya itu cukup sederhana yang tadinya campur, sekarang yang basah dan yang kering aja dipilah. Nanti insentif selanjutnya masuknya ke mana? Ke rantai, ke orang-orang yang mengelola sampah. Ke arah petugas pengangkutan sampah, petugas pemilahan, petugas pengangkutan, yang biasanya tadinya hanya... Uh, ngabrukin sampahnya aja tercampur sekarang mereka memilah tapi dengan memilah akan mendapat pendapatan tambahan karena sampahnya akan mendapatkan nilai ekonomis lagi gitu dan juga ke uh, yang lebih besar lagi yaitu ke tempat uh, pengolahan di mana sekarang biaya yang mereka bisa dapatkan bisa jadi lebih murah kepastian barang pun lebih ada jadi insentifnya kita sesuaikan dengan perubahan yang ada uh, supaya ya uh, tepat guna dan enggak orang-orang uh, mau berubah juga sih di situ <tuh> Oke, berarti sama ya gimana caranya kita bisa menumbuhkan kebiasaan baru gitu ke masyarakat supaya mereka bisa lebih um, sadar akan sampah yang sudah mereka konsumsi dan untuk um, bagaimana merancang mereka untuk dapat menilah milah sampahnya secara mandiri. Ya. Betul. Dan untuk khusus untuk yang bagian rumah tangga karena perubahannya itu sangat minimal, jadi mau ngelakuin tuh nggak berat. Saya selalu pakai perumpamaan gini, ketika mengajak orang melakukan pola hidup yang lebih baik kan Nggak uh, bisa instan gitu. Sama halnya ketika kita mau rajin olahraga nih, rutin lari. Nggak mungkin lari itu kita langsung full maraton. Pasti mulai dulu dari jogging santai, 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan sebagainya. Sama halnya ketika kita mau ngajak. Kalau yang diajak tuh ya selevel level kayak jogging santai, ibaratnya kalau berolahraga, ya mereka pun pasti akan semakin banyak yang mau tingkat partisipasi. Baru setelah itu ya diedukasi lagi, ada mungkin insentif-insentif tambahan lagi yang bisa kita eksplor nanti ke depannya yang bisa uh, meningkatkan lah level partisipasinya gitu. Yang tadi pemilahan sederhana, jadi milah mungkin yang lebih detail atau ikut aktif juga di bidang ini. Oke, okay. nah sedangkan kalau pakai Kevin gimana, Kak? Oke, okay. jadi kalau challenges-nya sebenarnya dari sekarang ini, kita uh, motor listrik itu sebenarnya sudah um, mostly bisa dibilang 8 tahun. 8 tahun di Indonesia uh, motor listrik atau sepeda listrik. Tapi kenapa sih orang-orang tetap nggak mau pakai? Karena uh, dia berpikir bahwa motor listrik itu yang sekarang yang sudah ada adalah itu cuman jarak pendek. Jadi bisa bilang kita bilang uh, motor komplek lah motor komplek, Jadi dia nggak bisa pakai buat ke jauh-jauh, dia cuma bisa ke uh, supermarket atau nganterin anak sekolah atau ke pasar, dia cuma bisa ke sana. Dan waktu kita lihat dari jarak uh, jarak uh, pendek dan kita juga tahu ngecasnya lama banget. Dia sekali ngecas bisa uh, mungkin 5 6 jam. Terus setelah itu uh, mau ngecas di mana? Orang-orang akan bingung, "Oh, mau ngecas di mana nih? Oh, uh, apakah saya pergi ke satu tempat terus di sana boleh colok?" Nah, itu juga masih belum tahu dan yang keempat adalah dia juga bingung eh, apa namanya kalau dia mau jaraknya lebih panjang dia akan harus beli baterai lagi jadi dia tuh bateris baru bisa jaraknya misalnya satu baterai itu 50 kilo dia beli baterai lagi jadi 100 kilo tapi itu jadi nambah harganya lagi dan juga harga motor listrik sendiri itu nggak murah nggak lebih murah daripada motor biasa jadi kita mau bikin itu bahwa Oh motor ini bisa dibeli dan tidak perlu pikirin lagi kalau baterainya rusak karena motor listrik itu dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun. baterai akan rusak seperti kita uh, beli handphone setelah 2 tahun sampai 3 tahun. Uh, baterainya drop lah, kita bilangnya baterainya drop. Nah, dia akan harus beli lagi, dan kebiasaan ini yang di Indonesia kita nggak bisa. Suruh ngecasnya lama dan harus ganti baterai lagi, makanya kita uh, make this idea. Itu adalah swap battery. Jadi kita bantu mereka untuk nggak usah ngecas lagi. Jadi kamu tinggal uh, pergi ke stasiun terdekat dan dia tinggal swap baterai dan baterainya kita garansi. Jadi dia nggak perlu takut dua tahun atau tiga tahun lagi dia harus ganti baterai. Jadi nggak perlu itu. Nah itu yang menurut kita akan mensolve uh, gimana orang bisa akselerasi pindah dari motor biasa akan melirik ke motor listrik. Nah kalau Catherine, canggihnya dari sisi infrastrukturnya sendiri ya, kak ya dan dengan adanya swap motor itu sendiri yang di charge dan tinggal ngambil kurang lebih 9 sampai 10 detik hingga pada akhirnya itu bisa mempermudah orang untuk mobilisasi menggunakan kendaraan listrik Yes, benar sekali karena uh, problem saya disitu orang siapa yang mau tunggu 5 sampai 7 jam lagi? Abang Gojek ya kita bilang Abang Gojek atau Abang Grab dia harus, waktu adalah wa waktu adalah uang buat dia jadi kita mau save waktunya dia dia hanya 9 detik dia tukar langsung jalan lagi dan dia bisa tempuh Mau satu hari 200 ratus kilo, mau satu hari 300 ratus kilo, dia bisa lihat tinggal tuker langsung jalan lagi tuker jalan lagi. Nah terus uh, lanjut kak uh, terkait dengan um, dari dampak yang sudah dihasilkan teman-teman gitu kan, uh, aku percaya dengan kekuatan kolaborasi gitu. Nah mungkin uh, bisa diceritakan sedikit nggak sih um, terkait dengan pengalaman kolaborasi uh, kalian gitu yang pernah kalian lakukan dengan corporate dan startup untuk mempercepat tercapainya sustainability di Indonesia. Kalau dari KRS dulu gimana, Kak? Okay. Oke, kalau dari segi uh, kolaborasi, pastinya dengan uh, perusahaan pengelolaan sampah, salah satunya contoh kita ada program di Surabaya. Di sana kita bekerja sama, gimana caranya proses pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampahnya itu bisa berjalan dengan efisien. Uh, kita hmm. meng menggunakan bahkan uh, sepeda listrik. Uh, truck, truk, uh, apa truk elektrik vehicle juga di sana yang uh, dengan mitra-mitra uh, peng pengangkutan dan pengelolaan itu yang pertama. Yang kedua dengan mitra-mitra daur ulang. Jadi ekosistem setiap mendaur ulang sampah kita nggak kerjain semuanya sendiri, tapi kita berusaha bersinergi dan juga uh, bekerja sama dengan tempat-tempat daur ulang ataupun tempat-tempat pengolahan sampah yang ada sekarang sehingga bisa mendapatkan supply yang uh, bisa dibilang steady uh, dan cukup sesuai dengan rencananya mereka. Dan yang terakhir pastinya ini related uh, uh, dan apa, terkait dengan teknologi yaitu kerjasama dengan uh, Jejakin dan Microsoft, dimana kita memberikan alternatif uh, reward dan pendekatan baru untuk user-user yang mau uh, mengelola sampahnya, yang mau memilah sampah. Tadi kan pertanyaan bicara tentang uh, insentif untuk setiap perubahan perilaku. Ya, nah di sini saat sekarang modelnya masih e-wallet, sekarang ekosistem ya bekerja sama dengan uh, jejakin, ya nanti bisa bentuknya berupa token dan juga uh, kredit gitu ya yang akhirnya uh, nilainya pun uh, bisa lebih menarik buat users dan merupakan cara baru yang belum pernah ada sebelumnya sehingga uh, harapannya semakin banyak orang-orang yang mau uh, melakukan pengelolaan sampah bertanggung jawab dan bisa ya terwujudnya juga uh, green digital economy. Wah, menarik sekali. Berarti kolaborasi ini juga bukan cuma antara corporate dan startup aja ya, tapi dengan uh, para pelaku di rantai persampahan itu juga ya. Uh, Oke, okay. nah kalau Kak Lio, di mana Kak? Kira-kira uh, kolaborasi apa aja yang pernah dilakukan oleh teman-teman uh, waterhub nih, antara corporate dan juga startup itu untuk mempercepat tercapainya sustainability goals? Karena permasalahan apa namanya? permasalahan climate change ini cukup besar, air juga besar. Kita sendiri nggak mungkin uh, solve the problem kan problem itu sendiri harus di solve secara kolektif dan Water pun sudah berkolaborasi dengan sekolah-sekolahan karena sekolah-sekolahan juga memiliki apa namanya? green uh, program yang dimana mereka ingin mengurangi sampah plastik, tapi permasalahannya adalah mereka tidak punya anggaran untuk menyediakan air untuk siswanya. Sedangkan siswa kan harus minum dan mereka tidak dibolehin beli uh, dalam botol kemasan. Nah itu problem juga dengan adanya water hub kita bisa menyediakan air minum tanpa perlu mengeluarkan anggaran bagi sekolah, tapi siswa pun bisa mengurangi sampah plastik yang mereka hasilkan gitu kan untuk korporat pun juga sama karena mereka juga ingin memiliki uh, apa namanya fasilitas yang eco friendly uh, mengurangi sampah plastik dan sebagainya dan itu juga kenapa alasan kita ingin berkolaborasi dengan jejakin sehingga um, hmm. apa namanya kita secara bersama sama secara kolektif menyelesaikan masalah uh, sampah plastik air secara bersama sama seperti itu. Oke okay, Nah, terus kalau Kak Evin, gimana Kak? Boleh sedikit diceritakan Kak, terkait dengan uh, kolaborasi yang pernah dilakukan antara smart swap gitu, dengan uh, corporate atau startup gitu, untuk mempercepat um, pengurangan emisi karbon di Indonesia? Oke, jadi kalau dari kita, kita mulai dari uh, logistic company, kita mulai dari sana untuk uh, semua pakai motor listrik untuk pengiriman barangnya karena dia mungkin yang paling banyak pemakaian ya. Sama uh, ojek online, itu dua itu kita approach uh, dua. Dan satu lagi itu kita approach dengan kerjasama bareng dengan Jejakin yang partner dengan Microsoft untuk bikin Green Digital Economy. Nah, uh, Green Digital Economy ini bisa uh, banyak macam. Jadi kita mau dari motor kita ini, dia carbon kredit bisa ditukar ke mana aja lewat Jejakin. Semoga bisa uh, menambah uh, wawasan untuk memakai motor listrik dan Ngerti tentang green digital economy. Oke, wah, menarik sekali ya, Kak. hingga pada akhirnya dari um, kolaborasi itu, gitu, jadi menjadi suatu bentuk partnership yang berkelanjutan, gitu ya, Kak. Ya. apalagi antar sektor corporate dan juga pelaku-pelaku startup ini sendiri. Jadi, kita nggak um, jalan sendirian, gitu, tapi saling bahu-membahu gitu untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon di Indonesia, ya. Yes benar. Jadi mungkin nanti di jejakin waktu dia hitung karbon dia akan bantu bisa banyak macam ya ke sana. Gitu dari karbon kredit tuker untuk uh, yang lain bisa bisa untuk banyak macam sih di jejakin. Menurut teman-teman gitu um, langkah konkret apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mempercepat tercapainya Indonesia yang lebih sustainable gitu. Oke, okay, kalau dari uh, dari dari kita sendiri kita sebenarnya uh, bisnis kita ini bukan buat aku bisa bilang bisa bukan buat sekarang tapi juga buat masa depan ini buat anak cucu kita yang nantinya kalau kita lanjutkan kayak gini terus itu akan effect ke semuanya jadi dari kita kita pengen semua anak muda itu menjadi trendsetter untuk naik motor listrik jadi semua bisa gimana caranya untuk bisa memulai yang baru jangan melakukan kesalahan lagi yang lama dan kita mulai dari sekarang benar banget kak, berarti kita emang harus melakukan langkah-langkah uh, konkret itu secepat mungkin dan sedih mungkin ya kak ya? Yes, benar nggak bisa, tunggu besok lagi. Oke, okay. nah kalau dengan kak Ernest gimana kak? Oke, okay. mungkin tadi udah sempat disampaikan juga bahwa yang pertama kuncinya pastinya kolaborasi. B gimana bicara semangat sustainability, memang dalam uh, sustainability itu Salah satu yang menjadi unik adalah mengedepankan kolaborasi dibandingkan kompetisi, di mana permasalahan yang berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan ini permasalahan yang besar, tapi perlu diselesaikan dengan cepat karena kita beruber dengan waktu nih, dengan climate change, dengan uh, meningkatnya rata-rata suhu bumi ini yang perlu kita tahan jangan naik lebih dari satu setengah derajat uh, Celsius, sehingga uh, kecepatan ini di, perlu dibarengi dengan kolaborasi dengan masing-masing uh, perusahaan, organisasi ataupun pemain di bidang ini yang expert di bidangnya masing-masing dan bicara masalah permasalahan sampah, ini adalah permasalahan yang bukan hal baru gitu pemerintah juga memiliki target dan uh, rencana strategis gitu tapi ya kita nggak mungkin harus hanya menggantungkan ini ke pemerintah selama kita punya kepedulian yang sama dan tahu ada solusinya, ya kenapa tidak untuk bisa menjalankan ini baik dengan kolaborasi yang mungkin sudah pernah disebutkan ataupun yang akan dilakukan oleh ekosistem dan juga salah satunya tadi kerjasama uh, dengan uh, Jejakin yang merupakan partnernya Microsoft untuk menentukan cara baru uh, dan memberikan uh, reward baru juga untuk orang-orang uh, mulai mau berubah ke arah pengelolaan sampah bertanggung jawab. Dan bicara tentang langkah ke depannya dari saya, dari ekosistem dan harapan saya juga buat semua teman-teman yang bergerak di bidang ini untuk memberikan solusi dan opsi sebanyak-banyaknya buat orang bisa memilih untuk memulai satu langkah sederhana. Di mana proses, proses untuk menerapkan solusi yang sustainable itu enggak harus dilakukan dengan perfect. Atau dengan sempurna gitu. Kita nggak butuh satu orang yang cuma bisa melakukan ini dengan sempurna dari awal sampai akhir. Tapi kita butuh sebanyak-banyaknya orang yang mau memulai dengan uh, sederhana gitu. Dan untuk bisa memulai sederhana ini, butuh banyak opsi-opsi dan solusi yang sesuai dengan masing-masing individu. Harapannya sih ya, semoga solusi-solusi op opsinya semakin banyak dan setiap orang mau memulai dengan tidak sempurna. Itu ya, coba salah satu solusi ini dan menuju ke arah yang lebih uh, sustainable. Yes. Benar banget, setuju sekali dengan uh, pendapatnya Kak Ernest bahwa uh, kolaborasi itu sangat penting untuk dilakukan, gitu, supaya kita bisa mencapai um, suatu uh, impact gitu, yang berkelanjutan bagi Indonesia. Nah, terakhir nih Kak, kalau dari yang gimana Kak? Kira-kira langkah konkret apa yang perlu kita lakukan? Gitu? Oke, okay. yang pasti sih kita nggak bisa sendiri-sendiri. Seperti tadi saya udah bilang juga, kita harus bersama-sama bergotong-royong, um, bergandengan tangan, melakukan kolaborasi, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini secara kolektif. Uh, dan ya lebih cepat juga kalau kita sendiri-sendiri kan pasti kita bebannya lebih berat. Kalau kita pikul bersama yang pasti lebih ringan dan bisa lebih cepat juga untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kampanye yang kita mau fokuskan saat ini adalah kita ingin fokus di sekolah-sekolah, karena sekolah sendiri adalah tempat di mana generasi berikutnya akan uh, dibentuk jadi we want to start there, focus and uh, apa namanya uh, memberi edukasi, juga memberikan fasilitas secara real yang mereka bisa gunakan dan bertahap kita juga ingin masuk ke dalam tempat-tempat uh, yang lebih uh, publik seperti public transportation dan ke depannya ingin mengadakan ya yeah, uh, sustainable water yang bisa didapatkan uh, oleh masyarakat tanpa adanya sampah plastik. Oke, okay. wah sangat insightful sekali ya sesi bersama Waterhub, Reposistem, dan juga Smoot malam ini. Nah, teknologi mereka itu menunjukkan bahwa startup Indonesia bukan cuma inovatif dari sisi teknologi aja gitu. Tapi, mereka juga memiliki empati yang tinggi untuk membuat dampak yang signifikan bagi Indonesia yang lebih sustainable. Nah, hal ini juga sejalan dengan langkah konkret Microsoft Indonesia, untuk dapat mewujudkan positive order untuk ekosistem air yang lebih baik pada tahun 2030. Nah, terakhir, terima kasih sekali lagi yang telah menyaksikan sesi malam ini dan terima kasih juga untuk para speakers yang telah hadir. Ada teman-teman Water Hub, ekosistem dan juga Smooth Swap dan uh, sukses selalu teman-teman dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih, selamat malam. Udah. Bye. Bye, -bye. Microsoft Diverse mencakup semangat pemberdayaan untuk setiap developer dan talenta digital di Indonesia. Pemberdayaan itu ada sebagai bagian dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan sustainability bersama. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah berbagi pandangan, ide, serta masukan luar biasa untuk membantu mempercepat pencapaian target sustainability Indonesia. Kita tahu proses menuju masa depan berkelanjutan bukanlah proses yang mudah. Tetapi ini adalah jalan yang perlu kita ambil demi masa depan bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Microsoft Devers, Empowering Developer Universe. Saya, Metra Putri Undur Diri, terima kasih, salam sehat, dan mari bersama kita berdayakan Indonesia.